Baik, seolah-olah pemerintah jumpa lagi bersama saya Nahman Kita lanjutkan materi 3 uh, Sekarang kita masuk pada uh, Fungsi absolut, Interject, dan Round Ini merupakan istilah-istilah yang dalam pemrograman Python Istilah dalam tanda kolom dapat berupa angka Seperti yang ditunjukkan pada tabel Dua uh, yang uh, tadi, maka ada variabel numerik, ada atau Ekspresi numerik Ekspresi ini kalau menghasilkan input Contoh, misalnya A sama dengan 7, B sama dengan 2 ketika nanti ditampilkan eh, perintah print absolut 1 kurang kurang uh, kali B itu kurang 4, D, uh, kurang 4 di, ketika dijalankan adalah hasilnya kemudian yang kedua adalah uh, ini fungsi interior yang tadi fungsi absolut uh, Kemudian masuk pada fungsi A absolut A sama dengan 7 Kemudian B sama dengan 2 print Dalam kurun Kemudian buka kurun A eh, di perkalian pangkat ini B eh, kurung, Kemudian tambah 0,8 Maka ketiga di adalah ke Hasilnya adalah 49 Kemudian selanjutnya adalah Contoh penggunaan roh eh, A sama dengan 3, kemudian B sama dengan 2 print from e, A ke B bahkan hasilnya adalah 4 kemudian ada operator e, penugasan karena ekspresi di sisi kanan pernyataan penugasan dievaluasi sebelum penugasan dibuat pernyataan seperti VAR sama dengan faktor 1 bermakna Pertama-tama mengevaluasi kursi sebelah kanan yaitu yang menambahkan satu ke nilai variabel VAR dan kemudian meningkatkan jumlahnya ke variabel VAR Efeknya adalah untuk meningkatkan nilai variabel VAR oleh 1 Dalam aplikasi menggunakan untuk menggunakannya untuk menghitung VAR tambah 1 dan kemudian menetapkan jumlahnya ke lokasi memori jenis perhitungannya yang sangat turun sehingga vital menyediakan operator khusus untuk melaksanakannya Pernyataan far sama dengan 1 dapat ditubah dengan pernyataan memiliki makna atau far tambah sama dengan 1 Secara umum, jika n memiliki nilai numerik, maka pernyataan far tambah, tambah sama dengan n menambahkan nilai n ke nilai variabel Operator plus uh, sama dengan ini dikatakan melakukan penugasan. Yang ditambah uh, beberapa operator penugasan uh, tambahan lainnya adalah uh, min sama dengan, kemudian kali sama dengan, kemudian bagi sama dengan dan uh, perpangkatan sama dengan. dapat <tuh> ya, kita lihat misalnya contoh program misalnya kita akan membuat sebuah program untuk mengevaluasi operator penugasan serta hasilnya dikeluarkan menggunakan fungsi print ya programnya misalnya num1 sama dengan 6 num1 plus sama dengan 1 print num1 maka hasilnya menjadi 7 artinya pada saat nanti program nanti akan ditambahkan nilai uh, di variabel num1 ditambah dengan 1 sehingga nanti hasilnya adalah 7 nah, selanjutnya adalah menggunakan operator perlugasan min sama dengan atau pengurangan, ya, nump sama dengan dua, nump dua sama dengan tujuh, kemudian nump dua kurang sama dengan lima, maka hasilnya adalah ketika dijalankan print nump dua, maka hasilnya adalah dua. Artinya dia kurang uh, isi variabel nump dua dikurang dengan lima. Selanjutnya adalah operator penugasan bagi sama dengan. NUM 3 itu variabelnya, isinya adalah 8 variabelnya kemudian no e, bagi sama dengan 2 maka ketika dipanggil, print NUM 3 menghasilinya adalah 4,0 yang selanjutnya adalah penugasan e, program penugasan perpangkakan misalnya no 4 sama dengan 8 NUM bintang eh 2 kali kemudian sama dengan per, atau bintang perpangkatan 2 4 megasnya adalah 6 perpangkatan problem tersebut melakukan no. operasi matematika yaitu perpangkatan elev variabel 4 dengan angka 2. Kemudian sesionya ada dua operator integer lagi. Selain 5 operator tadi, aritmatika standar yang dibahas pada awal materi ini, operator yang lainnya adalah uh, divisi integer gitu ya, tertulis yang uh, slash double itu kemudian ada operator modul atau persen uh, juga terjadi dalam kaitan misalnya uh, misalkan n dan n adalah sebuah bilangan bulat positif ketika kita menggunakan pembagian uh, panjang untuk membagi dengan n kita mendapatkan hasil bagi bilangan bulat dan sisa bilangan bulat ada lambangnya ada masih bagi bilangan bulat Dilambangkan dengan uh, slash dua kali kemudian ada sisabagi Dilambangkan oleh persen n misalnya n persen n misalnya pada tabel ini ada operator Integer lainnya ada operator uh, pembagian di ke bawah yang lambangnya dengan slash yang dua kali kemudian ada persen kasus abagi uh, contohnya ada di sini 15, Dibagi 2 bernilai ke 7 Kemudian 13 persen 5 Bernilai 3 Sisa baginya adalah 3 Kemudian selanjutnya adalah Contoh Buat program untuk menguversi 41 inci menjadi 3 Kaki dan 5 inci Dan 5 inci Secara sederhana Programnya adalah total inci sama dengan 41 Kemudian fit Fit sama dengan total inci 12 kemudian itu dengan kalinci persen 12 ring fit kemudian inci maka hasilnya adalah 3 dan lima kemudian dalam python juga ada tanda kurung yang ada tanda kurung itu yang harus ditambahkan dalam uh, eksekusi program tanda kurung harus digunakan untuk mengklarifikasi arti suatu ungkapan ketika tanda kurung tidak mencukupi proses penting dilakukan adalah dalam urutan prioritas sebagai berikut pertama istilah di dalam tanda kurung yang tanda kurung uh, kemudian ada eksponensial kemudian perkalian pembagian misalnya ada uh, kemudian modulus kemudian ada uh, penambahan dan pengurangan itu uh, misalnya yang menggunakan tanda Kurung yang harus eh, harus ditambahkan dalam tanda kurung itu harus ditambahkan. Ketika terjadi seri, paling kiri dilakukan terlebih dahulu, misalnya 8 per 2 kali 3, maka bisa dilakukan seperti la dalam kurung 8 per 2 kali 3, maka yang dilakukan adalah nilai yang dalam kurung 8 per 2. kemudian yang selanjutnya adalah uh, kesalahan dalam uh, yang sering kita jumpai ada yang namanya kesalahan statement uh, ada kes, ada uh, ada kesalahan uh, runtime kemudian ada kesalahan uh, sinta atau kesalahan statement Misalnya yang kesalahan statement misalnya print kemudian dalam kurung 3 tapi parenthesis ada dua Ini yang berisi kesalahannya di pada ada tanda kurung asing yang tidak di oleh uh, uh, program oleh Kemudian ada for sama dengan 5. Ini akan terjadi kesalahannya? Nah, ini for ini perintah dalam suatu program tidak bisa di, tidak bisa dijadikan suatu variabel. Kemudian ada print dalam kurung 2.3 ini kata dia itu ada kesalahan di dalam titik koma ya dia harus terubah koma kemudian ada kesalahan terangkan ketika program dijalankan uh, misalnya ini print ini ada kesalahan di penulisan n nya maka akan terjadi error pada saat dijalankan kemudian ada x tambah sama dengan satu kemudian x has not been created apa itu tidak membutuhkan variabel x karena variabel x ini tidak di Let's practice dulu Kemudian ada prim e, 5 bagi 0 Di sini angka tidak dapat dibagi dengan 0 Oke, okay. saya kira itu sebagai, nanti, atau sebagai bahan latihan nanti Pada pertemuan ini Nanti bisa dikerjakan e, latihan-latihan yang ada dalam e, elemen Atau jelasnya pada latihan saat itu. Saya kira demikian Pada Pertemuan kali ini pada pembahasan uh, Pemilangan Nanti kita ketemu lagi di pertemuan ketiga Saya ingin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pembelajaran